Kejadian pada hari Minggu Dan kemarin hari Senin viral di sosial media Jadi kronologisnya adalah Sebagai berikut Untuk korban Untuk KAA Itu pada hari Minggu Berangkat pergi dari rumah orang tuanya Bersama temannya Atas nama D Menuju ke rumah temannya satu lagi Atas nama NR Dari jam 1 siang pada hari Minggu Sampai dengan jam 10 malam Nah jam 10 malam itu, pada saat korban mau pulang, disitulah datang tersangka atas nama e, RG menanyakan kepada sore SWRM bahwa apakah kamu selingkuhannya daripada korban? Dan pada saat bom begitu, langsung tersangka menjambak korban, menarik kenaik motornya, langsung e, pergi dari rumah ini tersebut. Dari, dari hal tersebut, Kemudian hari Senin eh, beritanya muncul di sosial media, kami dari tim jajaran Polres Bandung dibantu dengan Polsek mensui dari segala alat bukti yang ada, saya saksi, akhirnya eh, kita temukan korban atas nama eh, RKK ditemukan di daerah Saparwa pada jam 11 malam pada hari Selasa Senin kemarin dan jam satu pagi. Dini hari kita bisa mengamankan Saudara Ebi di daerah Cipaira Posanti. Pada saat di Lakukan Penculikan atau dibawa kekuasaannya Oleh tersangka Oleh terlapor oleh RG korban dibawa ke apartemen Di daerah Apartemen Gateway Cicadas jadi selama satu malam yang bersangkutan, tersangka dengan korban berada di departemen. Hasil pengakuan bahwa ada terjadi peristuwan. Kemudian eh, setelah di, selesai dari situ, besoknya dibawa dan ditaruh di lapangan. Sampai itu salah kita yang ditemukan. Untuk tersangka sendiri pada saat melakukan penangkapan pemeriksaan masih ada sisa pakai. Sabu ataupun narkotika yang sudah habis paket tapi masih ada sedikit yang nanti kita akan periksa lebih lanjut ke satuan narkoba untuk tersangka sendiri kena lapas akan pasal 328 dengan ancaman paling lama 12 tahun. Ada ditanyakan? Status tersangka dengan korban? Jadi kalau hasil pemeriksaan status tersangka dengan korban adalah memang pernah berhubungan. Ada...